والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله عليه وسلم قال المصنف رحم الله قال الله تعالى يقول لما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قال إمر لي بربك عن هذا البلد آبنا وجلوا لي وبني أن عبل الأصنام رب إنهن أضللنا كثيرا من وَسَالِيبَ إِنَّكَ حَفورٌ وَعَلِيمٌ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ يَسْعَىٰ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُعَظَّمِ رَبَّنَا يُقِيمُ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ فَجْعَلْ أَفْعِدَةً يَشْكُرُونَ qala Ibrahim Inga Muhammad Iza pada mereka bergada Ibrahim tawatur disebut oleh ibu. Oh, quote disebut kira pala Ibrahim, khabar pun dikabarkan pada Ibrahim. Eh, pula khul Nabi Ibrahim, "Rabbi jadhal hadzal balada bina, ya Tuhanku jadikan olehmu akan ini negeri berkah, akan negeri yang aman." Ya Allah, Nabi juga berdoa nak berkah dan negeri yang aman. Nah, aman itu. doa Nabi maka maktah, wala pada ini, maka walaupun nanggejola apapun di makan tidak aman Allah ah. oleh Allah ah rahim maka dibuka kendera ramadhan banyaklah Allah akan makanya akan hari La yasfuqu bihi darah insan tidak ditumpahkan mananya akan darah manusia. Wala yumamu bi'adul dan tidak dizalimi kan orang, orang yang ka kan seseorang. Wala say wa la yusalu tidak dibunuhkan atau gurunya dan haram. Wala qadalah dan tidak di rumpukan uh, atau rumpu jahani anak ya, kok menjadi. Beri makanan kepada yang kering tidak Nah haji, Hanya ikut jadi amankan aman, jadi datang, Yang binatang Haji-haji burung kecuali yang menyakiti Tak keikat deh. Jadi yang musim berawan ini, bilang cang yang kita baju, bilang yang kita baju yang harum tabun, bilangan bawinai kemei, bilang cang yang sari makan takboleh, bilang cang yang hujan tabu yang kekalan ini. Enam darat itu hanya, punya mudah darat, bolehkah? Tepat tak, punya enam darat itu hanya, walaupun hanya bayar Tapi punya minatang buruan yang tidak banyak Di samping hari yang sudah buru, bayar bayar Iban bayaran, punya binatang yang dahi minatang ternak Kameng lemah kebun, punya binatang ternak bayar daruk daruk bayi ana lima tahun tapi baju tak ada yang yang tahu itu di di di Uang saya, uang di Nukni, uang Aniah, anak muda dan jauhkan olehmu akan aku. Ya. Dia baik ini jauhkan olehmu akan aku, dan akan anak sempurnaku daripada aku akan semua akan pedong. Kamu akan semua pedong. Cuma pedong, makanya dia ya. engkau nabi dahih itu baru betul kerja mulu belum lain lagi ia kon nak berdoa kah atau boleh kabarkan kan mensyirik kan dalam minta jadi Nabi Ibrahim lah lund dan anud lund ah pandia lu juga, betullah betul ada betul dan sama dapatlah guna betul ada nak nak betul Dan ke ulama bertakwil hawa nabi, di kala nabi di jauh mengabdi naurul, kuaya nul dan orang kah, dia Mama alu punlah anak itu hamba lahhi ya bayar. Mungkin ketahui lepaklah bapaku begitu Nah yang berkah buah jamurah, yang buahnya, berbiji, abu talit. Pada ada bawang lalu, ada yang bawang lalu bukannya abu talit. dia dekat apa apa buat todhuh apa itu bukan dia eh ayah tadi beragama dengan kalau tau lain orang gurung beragama dengan subhanallah eh Belum itu tadi kalau kita ramalain tadi dah ramalain karena sebelum Muhammad agama mah bin kun kun untuk di kampung Gombeng Ohei. Lir. Ana guru ibu. Aka Nabi walaupun sama-sama masak, tak elak laye umat. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim tak sama. Tapi umat Nabi Ibrahim naik, umat Nabi ini naik. Syariah beda-beda. Padahal betiga. Dan ada yang ikut <clears throat> urusan agama Nabi Lut kepada agama Nabi Ibrahim mai padah nya bedah tu nak ke mau agama biru Haji ke orang Nabi tu doa Nabi Ibrahim ya Allah puji Allah dan puji Allah kepada para sahabat dulu Rabbi innahum na'dlan nakatiya rabbil nas ai buhan ku mau tu ke ai ku padu Itu itu betul-betul yang mereka hidup menunggu akan memayangkan kepada manusia.